Hai, nah, bapak mau bicara. hai, suara suara tak tak pernah kau kau dengar dengan telinga. telinga namun kuharap kau dapat merasakannya. Semenjak kau terlahir ke muka bumi yang fana ini. Kasih sayangku tak pernah berubah. Bahkan abadi. Tak berujung walau ragaku nanti dilenggut mati. Aku teramat sangat menyayangimu. Seperti aku mencintai dan menyayangi ibumu. Bahkan melebihi aku menyayangi diriku kulihat dan ketelaah, kau telah tumbuh menjadi seorang perempuan dewasa cantik dan mengagumkan terlepas dari kurangnya seorang manusia biasa aku tetap melihatmu adalah perempuan yang luar biasa namun entah mengapa aku selalu tak sanggup berkata-kata Perihal kasih dan cinta, hanya mampu Kudiamkan, Kusimpan, dan pasti Kau kudoakan. Maaf atas segala marah yang pernah tercurah, juga egoku yang pernah membuat duka dan membuatmu lelah. Itu hanya keterbatasanku sebagai seorang manusia, juga sebagai seorang bapak. percaya atau tidak kau tetap anak yang kubanggakan meski tak pernah mulutku mengucapkan atas semua hal yang sudah terjadi biarlah lambat laun kau akan sadar dengan itu kau akan memiliki kekuatan yang besar sebab hidup memang begini menyedihkan untukmu sama pula menyakitkan Ku harap kau tetap sabar, juga sadar bahwa semua pasti terlewat, cepat atau lambat. ku berdoa kau selalu menemukan kebahagiaan di luar dari kebahagiaan yang selalu tak mampu kuberikan. Maaf, aku menyayangi.